Oke saudaraku, aku di saat ini berada di Polres ya, di Polres, Polres adalah bagian dari Tangerang, yaitu uh, perbatasan antara Jakarta Barat dengan Tangerang, yaitu di daerah Jakarta bagian Polres perbatasan ya posisi tempatnya di depan apotek kimia Parma di sini ya. itu terkenal banget Dia itu apa itu dengan jajanan-jajanan kuliner dan salah satunya itu aku di sini di samping saya ada makanan yang itu ramai kalau sore di Polres Tangerang coba aja kita ke Sono Jadi aku menemukan jajanan yang cukup komomenal ya di sini ada satu dua ribu, enam, sepuluh ribu apa? balik Terak kacang, kacang juga ada. di sini banyak kacang. banget ada toko kacang kacang aja mau berapa? 3, dezu, coklat kacang jagung. Mudah-mudahan boleh ngeliput ya. Selamat sore, Bang. Ya. Ini mau izin ngliput boleh nih, Bang. Ini sangat antik ya, untuk penyajiannya. Sangat unik. Ini dengan bang siapa? Antik. Ini satu porsi berapa sih bang? Ribu. Menunya ada apa aja? Merkacang, keju. Aku buatin tiga, bang. Ke kacang keju dari ya, proses. Satu, satu dua rasa, dua rasa. Dua rasa juga kacang keju. Boleh. Kacang keju boleh. Udah lama ini berjualan sih pak. Udah lama ini. Masih baruan? Baruan. Empat tahun. Empat tahun. Berarti udah lama ya pak. Empat tahun. Buka jam berapa nih sih pak? Satu. Jam satu, iya yeah guys. Kalau setengah dua, setengah dua. dua. Oke, okay. yeah, so guys. Kalau saudara-saudara pengen menikmati apa balik di daerah Polres, ya, di daerah Polres, bukannya jam satu udah buka. Posisi tempatnya itu di depan apotek timnya Parma, setengah dua lah, itu setengah dua. Ngomong-ngomong, udah habis berapa kilo ini, Kak? Hah? Udah habis berapa kilo? Gak tahu lah. Enggak? Ya. Kalau mayoritas, ya. mayoritas? Hah? Mayoritas? 10 kilo. 10 kilo. Ya. Pranya udah lama, loh. 10 kilo di sini. Udah habis 10 kilo. Kalau hujan tadi, ya. ya, ya. Kalau orang nggak keluar, apa bisa manap. Ya. Terus, kalau posisi corona ini gimana? Hah? Omsetnya naik atau turun? Ya, kalau jam hari ya, waktu enggak habis tuh pungnya. Karena karena PPM ini, PPKM ini menurun apa naik? Biasa aja. Biasa aja. Berarti standar ya, Pak. tambahnya ada, yang, yang kayak merta pak 10 ribu kan? 10 ribu nah, satu sekelah keju, sekelah kacang yang garingnya yang tipis yang tipisnya sama? 2 ribu yang tipisnya? Nah, 6-10 ribu yang tipisnya 6 6-10 ribu, 1-2 ribu iya, yang 6 dikali 5 ribu yang tipisnya 6 Sangat cantik untuk penyajian. Ya? Ya. Masih ya. pak ya? bu, masih bu, masih pak. ini ku masukin YouTube nggak apa pak? ku masukin YouTube nggak apa pak? nggak apa-apa. dimana mau ganti? <laughs> mau aja. di depan Gimya Parma. udah pengen menyicipi apa balik? Yang tipis ada, juga yang apa itu varian Martabak juga ada. Yang varian Martabak sepuluh ribu katanya bu, Dan yang tipis, yang model kriuk ya, itu dua ribuan. dapat okay, sama tipis aja bedanya ya, kalau yang tebel kayak ke martabak iya, serupa martabak yang kayak oh, martabak ya. saya satu yang, yang kayak... sama, mau coklat kicu, coklat kacang sama aja yang tebal dua yang tipis enam tebalnya satu he? Satu... dua eh, satu, 10.000 itu nah, dua yang tipis enam ya, rasanya apa? kacang ada, coklat ada coklat kacang dua-duanya. Nah, ya, coklat aja. Mau oh, sekarang kan nanti udah. Se -se sekarang aja. Sekarang. Udah cukup baik, Be. Sampur, ya, Nanti bisa sampur. Jadi berapa, Beh? 30. Oke, sahabatku, cukup sekian video kali ini ya. Sudah, jangan untuk saudara saudaraku di sekitaran Poris Yaitu Poris adalah bagian dari Tangerang Yaitu perbatasan dari Jakarta Barat ya. Jangan lupa untuk mampir Ini ada Abang Balik Di depan apotik video eh, Kimia Parma depan apotik Kimia Parma Di kawasan Poris Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh